Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Inam selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gersik mengucapkan selamat milad kepada SD Muhammadiyah 2K Gersik Sekolah Berlian School semoga dengan bertambahnya usia Berlian School bisa mencetak para generasi bangsa yang unggul dan berwawasan tinggi tidak hanya cerdas, akalnya, tapi juga luhur budinya Demikian semoga rahmat taufik dan hidayah Allah senantiasa menyertainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.